Doa meditasi salam Maria kepada Bunda Penolong Abadi. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Penolong Abadi, dengan penuh kepercayaan dan harapan, kami berlutut di hadapanmu. Belum pernah ada orang yang sia-sia mencari perlindunganmu selama hidupnya di muka umum. Engkau menghiburnya dan memberi dorongan kepadanya. Pada saat ia menderita, engkau mendampingi dan menguatkannya. Bunda Maria pandanglah kami dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Jadilah perantara kepada Putra Ilahimu untuk memperolehkan anugerah-anugerah yang kami mohon. Dengan sangat dalam doa ini, oh Bunda Penolong Abadi yang setia, terimalah doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita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 Oh Maria yang paling murni, ia Maria yang amat manis, biarlah namamu untuk selamanya selalu ada di bibirku. Oh betapa besar cinta kebahagiaan dan kepercayaan memenuhi jiwaku ketika aku menyebut nama sucimu atau bahkan hanya memikirkanmu. Tapi aku tidak akan puas hanya dengan menyebut namamu. Biarkan cintaku padamu mendorongku untuk selalu memanggilmu bunda penolong abadi. Aku dengan tegas bertekad untuk selalu mencintai dan melayani engkau untuk hari esok dan untuk melakukan apapun yang aku bisa untuk meyakinkan sesamaku agar mereka juga mau mencintai dan melayani engkau. Bantulah aku dalam mengontrol pikiran perkataan dan tindakan dalam setiap langkah hidupku sehingga semua yang kulakukan dapat diarahkan kepada kemuliaan Tuhanku yang lebih besar. Semoga aku memuliakan dia dan mencintai dia dalam sepanjang hidupku, dan mencintaimu juga ibuku yang paling lembut dan terkasih, sehingga kelak aku boleh berjumpa denganmu di surga. Semasa hidupmu sebagai ibu, engkau selalu memberi pertolongan kepada Yesus putramu dengan penuh kasih sayang. Engkau melindungi dan membimbingnya selama masa mudanya. Demikian juga jadilah bagi kami seorang ibu yang selalu menolong kami. Kami selalu memerlukan bantuanmu, teristimewa dalam kesulitan yang sekarang ini kami alami. Oh Bunda Penolong Abadi, izinkanlah aku memanggil namamu yang suci yang adalah pelindung bagi orang yang hidup dan pembawa keselamatan bagi mereka yang sedang sekarat. Oh Bunda yang terberkati, dengarkanlah aku setiap kali aku memanggil namamu, sebab dalam segala godaanku dan segala kebutuhanku, aku tidak akan pernah berhenti memanggilmu. Aku akan selalu mengulang nama sucimu, Maria. Ya Maria Bundaku, aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah menganugerahi aku seorang ibu yang begitu baik, begitu manis, begitu kuat, dan begitu indah dalam hidupku. Perawan Maria yang tersuci Bunda Allah yang aku hormati di bawah gelar indah Bunda Penolong Abadi, Meskipun aku tidak layak untuk menjadi pelayanmu, namun tergerak oleh belas kasihmu yang luar biasa dan oleh keinginanku untuk melayanimu sekarang di hadapan malaikat pelindungku dan seluruh istana surgawi, memilih engkau sebagai ratu penasehat dan ibuku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita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 Aku memohon kepadamu ya bunda Allah dan bundaku yang paling pengasih dan penyayang dengan darah yang dicurahkan putramu untukku. Terimalah aku sebagai anakmu dan pelayanmu selamanya. Dan melalui doamu yang paling kuat, semoga aku tidak pernah lagi menyakiti hati Yesusku yang terkasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.